Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam hormat buat ketuaku, Bang Saleh Mantap, bagaimana kabar Dinda? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Ketua sehat. Keluarga semua sehat ya Alhamdulillah, siap, sehat Oke, usaha-usaha Semoga semakin lancar lah ke depannya, Semua usaha-usahanya Amin, amin, amin, siap Terima kasih ketua. Sudah monitor belum? Abang jadi kut, ditunjuk jadi koordinator umum relawan Gerakan Nasional Cinta Prabowo. Sudah, sudah monitor. Sudah monitor ketua, langsung lihat uh, di headline ininya, apa namanya? YouTube-nya MPS. Oke. Mau ikut Abang nggak? Siap, ikut siap mengemban amanah kasih alasan dulu, kenapa mau ikut aman dulu kasih alasan dulu alasan yang pertama saya sudah move on ya. yang pertama saya sudah move on saya melihat jiwa kesatria yang ada dimiliki oleh Pak Prabowo, latar belakang dari semua ini kan Pak Saleh ditunjuk sebagai ketua umum relawan, jadi dibalik Pak Saleh ada Pak Prabowo saya sudah siap move on saya lihat jiwa kesatria jiwa kebangsaan yang dimiliki Pak Prabowo yang begitu kuat itu yang membuka mata hati saya ya karena kan begini kan 2019 kan ikut Pak Prabowo nah setelah Pak Prabowo ya. gabung ke pemerintah kan kalian kecewa kan kalian kecewa saat itu ya nah, ya sempat sempat kecewa nah, sekarang beri Perjelas alasannya kenapa Kembali bergabung Saya melihat statementnya Langsung Pak Prabowo di channel Youtube uh, dan beberapa Sosial media ada di tiktok Juga saya melihat Begitu kesatrianya uh, Jiwa seorang Prabowo Sudah saatnya Kepemimpinan itu Dipegang oleh beliau Tuh jadi beliau ini orang yang legowo, jiwa kesatria, jiwa yang kebangsawan kebangsawananannya kuat, gitu kan? Beliau cukup sangat bersabar, gitu kan? Ya mudah-mudahan di 2024 ini semua keinginan beliau tercapai, gitu. Karena di balik kesabaran beliau dan kelegoan beliau gitu. Oke, dinda. Pegang DPD Provinsi Banten ya? Siap, ketua. Siap mengemban aman ketua. Siap. Oke, nah sebagai relawan militan, saya tetap menyampaikan bahwa seragam bendera-bendera disiapkan oleh relawan di daerah masing-masing. Siap. Dan perjuangan kita bukan hanya sekedar Ya, bukan hanya sekedar mengantar Pak Prabowo menjadi presiden RI 2024. Tapi kita akan berlanjut mengawal jalannya pemerintahan. Siap, betul Mengawal jalannya pemerintahan di saat Pak Prabowo menjadi presiden tahun 2004-2009. Walaupun sudah banyak yang kawal, seperti mungkin uh, anggota Dewa ya, DPR RI sudah ikut ngawal. Eh, dibantu oleh juga para menterinya di kabinet, dan juga mungkin partai-partai politik pengusung tapi tidak ada salahnya kita sebagai rakyat non partai yang terorganisir juga siap menjadi mata telinga presiden kelak jika ada permasalahan di daerah permasalahan saudara-saudara kita yang tidak selesai ya terkait masalah hukum nah kita gncp eh, bisa bergerak cepat untuk sebagai penyambung informasi kepada pemerintah pusat. Nah, itu itu itu cita-cita kita juga di GNCP. Siap. Siap. mudah-mudahan lahir sumbangsi pemikiran dari GNCP yang bisa disumbangkan kepada pemerintah kelak demi kebaikan bangsa dan negara. Siap, Ketua. Suara saya kedengaran nggak? Baik. Siap, kita. Ketua. Jelas, kedengaran. Oh iyalah, suaranya Ketua Umum ini kan harus menggelegar. Kalau suaranya kecil, pasukannya juga kecil nanti suara. Siap, suara Ketua Ketua kita ini sudah ya. mendunia. Bukan cuma di Nusantara, tapi sudah mendunia. Berkarakter. Ya. Kemudian pesan saya, yang dulu pendukung Pak Prabowo, kemudian pindah ke Pak Anies, biarkan saja tidak perlu kita memutuslah silaturahmi. Ya, kecuali mereka yang memutus silaturahmi dengan kita. Yang jelas pesan saya, beda pilihan dalam pilpres itu itu hal biasa. Tapi jangan putus silaturahmi sebagai sesama teman, sahabat, apalagi tetangga. Karena kalau kita ya. ada masalah, entah sakit atau apa, bukan capres yang duluan menjenguk kita, tapi pasti tetangga. Ya. Maka itu saya berpesan kepada Jajaran yang ada di Banten yang tergabung kelak dengan relawan ini, ya ingat pesan Pak Prabowo, doktrin Pak Prabowo, seribu lawan itu sedikit. Saya ulangi, seribu lawan itu sedikit. Saat saya ulangi, seribu kawan, seribu kawan itu sedikit. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Pegang baik-baik prinsip itu, tidak perlu mengurusin capres lain yang tidak kita dukung. Kita fokus menyampaikan visi-misi -misi besar Pak Prabowo Subianto. Nah, sebagai ya. calon presiden yang yang kita usung. Ya. Dan jangan lupa nanti kelak kolaborasi dengan ketua-ketua DPD Partai Politik pengusung Pak Prabowo Subianto. Nah kalau ada caleg-caleg ya. apa semua yang minta dibantu khususnya para partai-partai politik yang pendukung Pak Prabowo Kelak Nah, Tolong dibantu ya karena kita juga harus perkuat parlemen Siap Ada pertanyaan Tindak uh, Kalau untuk pertanyaan ini lagi saya berpikir Cuman kalau untuk ada masukan buat tim-tim relawan yang selanjutnya ya. Yang akan bergabung ya. jadi Cara legitimasinya Pak Prabowo ini, beliau ini Jenderal Bintang, jadi sudah menguasai dari Sabang sampai Merauke, ya Sdm-nya beliau juga sudah di beberapa pengalaman beliau di partai politik dan bidangnya yang lain-lain. Jadi syarat pengalaman beliau ini sangat kuat, gitu. Sudah saatnya beliau memimpin negeri ini, gitu loh, Pak Ketua. Sosok yang benar-benar karakter, karismatik Yang multi-talent Banyak pengalaman Sudah saatnya Pak Prabowo ya, ya. Nah ini hmm. baru Untuk langkah awal Sambil menunggu ADART Yang Apa? sedang disusun di pusat Sebagai dasar kalian Nanti yang penting Saya menjumpai Sahabat-sahabat dulu yang Mau ikut bersama saya Dalam gerakan relawan, gerakan nasional cinta Prabowo misi utama kita saat ini adalah uh, mengantar Pak Prabowo menuju kursi Presiden RI 2004-2009 dan terus kita juga akan ikut berpartisipasi di dalam mengawal kebijakan uh, Presiden RI di masa datang siap jadi uh, kalau misalnya untuk SK apa nanti menyusul, yang penting pindah sudah siap, saya sudah paham. Nah, saya berharap relawan-relawan yang yang ada di Banten ya silakan uh, dibentuk DPC-DPC yang mau bergabung dan sampaikan bahwa semua atribut-atribut relawan itu disiapkan perorangan masing-masing. Itulah siap. relawan militan. Siap. Ya. Jadi. Kita jangan berharap ya uan dari Pak Prabowo mengalir ke kita selama eh, pilpres ini menjelang pilpres. Ya, kenapa Pak Prabowo ini jangan disibukkan lagi dengan hal-hal yang seperti itu, kecuali mungkin ada kegiatan-kegiatan terpusat. Nah, kita monitor saja. Tapi untuk di daerah jangan kita bebani Pak Prabowo dengan hal-hal seperti itu, karena kita yakin. Insya Allah ke depan di Pak Prabowo ditakdirkan memimpin negeri ini akan bertambah menjadi lebih baik lagi daripada sebelum sebelumnya. Siap. Kita pertanyaan lain Indah. Siap Pak Ketua, sudah jelas semua. Oke monitor di grup. Nanti Abang akan buatkan grup DPD GNCP Banten. Nanti masuk, eh, silakan masuk di situ, kembangkan. Yang mau silakan Siap. masuk gabung. Siap Oke, terima kasih Indah. Salam hormat buat keluarga di sana. Salam hormat buat teman-teman dan saudara-saudara di sana. Tetap semangat. Ketua Prabowo Presiden. Siap, Prabowo Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.